temani Papa Bilar syuting saat podcast bareng dengan Kang Arman wah seru banget ya Masya Allah bahagia terlihat dari Bunda Lesti yang ketemu dengan Kang Arman ya Masya Allah banget ya mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka dan selalu diberikan kebahagiaan amin kita lihat juga persahabat di kalimat komentar ada tanggapan dari Mama Eda 1998 mengatakan Vlognya seru, bagus wow, Tanggapan dari level Lovers nih bahwa vlognya seru banget Katanya bagus nih, Masya Allah banget ya Alhamdulillah banyak dukungan dan support yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Kemudian juga bersama ya Selain vlognya, Kang Arman kolaborasi bersama Bapak Bilar ada juga persahabat ya vlog gak kalah seru nih Papa Bilar bersama Korupi Salim. Dan di momen ini persahabat ada keinginan dan impian dari seorang Rizky Bilar persahabat ya ini wajib kita aminkan. Semoga keinginan Papa Bilar terkabul. Bismillah persahabat ya Papa Bilar tentunya impiannya itu membuat Leslar Record, Leslar Store, Leslar Tower. Leslar Foundation dan lain sebagainya Wow, Masya Allah banget ya Itulah impian dari seorang Rizky Billar. Bismillah, kita aminkan bersabat ya Semoga selalu diberikan kesehatan Mudah-mudahan semuanya tercapai Apa yang diinginkan Apa yang tentunya diimpikan oleh Rizky Billar. Amin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar al underscore FC. Kalimat caption pun ditulis kehen. Bismillah, OTW, Leslar Record, Leslar Tour, Leslar Tower, Leslar Foundation, dan lain-lain. Amin. Semoga Leslar selalu diberikan kesehatan. Rezeki panjang umur Dan segala keinginan terwujud Amin Masya Allah banget ya Pembilan juga persahabat yang menginginkan Bahwa nama Leslar ini pengen banget Menjadi label Yang bisa menampung Persahabat ya Dalam anak-anak muda Yang tentunya di bagian tarik suara Masya Allah ya, kita doakan mudah-mudahan keinginan dan impian dari seorang Rizky Bilar terkabul dan terwujud amin berikutnya juga bersahabat ya kita lihat nih kabar bahagia yang kita dapatkan Alhamdulillah Bunda Lesti Kejuara mendapatkan piala penghargaan di ajang Telkomsel World 2022 sebagai favorit solo single Alhamdulillah Terima kasih banyak untuk semuanya Persahabat ya Terkhusus Lesti Lovers dan Lesti Lovers Yang selalu mendukung Dengan tulus kepada Lesti kejora Allah. Bunda Lesti pun ini mengucapkan Terima kasih banyak nih persahabat ya Satu jam yang lalu Di laman akun Instagram pribadinya Bunda Lesti mengunggah Sebuah postingan foto persahabat Foto saat masuk nominasi Kita lihat nih, ucapan terima kasih dari Bunda Lesti Terima kasih official Lesti Lovers Indonesia Lesla Lovers Wow, Masya Allah banget ya tuh. Ada ucapan dari Bunda Lesti Terima kasih banyak Mudah-mudahan semakin kompak dan semakin solid Untuk Lesla Lovers dan Lesti Lovers Serta lovers juga bersahabat ya, Untuk selalu mendukung karya-karya idola kita Selain Bunda Lesti Kejora yang bangga dan pastinya warga Konoha bangga sekali Ternyata mamah Kejora pun ikut bangga persahabat ya Sampai satu jam yang lalu juga Ini mengunggah kembali unggahan dari Lesti Kejora story Wow, momen saat pembacaan nominasi nih Yang dibacakan oleh Kak Giorgino Abraham dan Kiki Saputri persahabatnya Alhamdulillah Bunda Lesti menang dalam kategori Favorit solo singer Alhamdulillah Selanjutnya persahabat disimak juga ya Ini ada momen spesial juga yang diunggah oleh Bapak Billar tiga jam yang lalu Alhamdulillah persahabat ya, Banyak orang baik Yang sayang kepada Leslar Kali ini Bapak Ari Hermanto Yang mengajak Leslar Dan tim Ke Dusun Bambu Yang sangat luar biasa keren banget ya Terima kasih banyak Bapak Ari Harmanto yang sedang mengajak idola kesayangan Leslar, Lesti, dan Bilar hingga tim LN juga menikmati suasana di dusun bambu yang sangat amat luar biasa hingga tentunya foto-foto romantis pun muncul. Persahabati Masya Allah, pokoknya bangga banget ya, alhamdulillah. Di tanggal 24, happy monastery Leslar yang ke-23 mudah-mudahan selalu bahagia. Ya. Kemudian juga persahabat ya, perhatikan di unggahan Bunda Lesti Kejora. saat mengposting foto Abang Fatih, kita salpon dengan kalimat komentar dari Pak Ferry persahabat ya. Pak Ferry mengatakan, lucu banget, wow, lucu anget ya kata Pak Ferry, Masya Allah. Pak Ferry aja sampai gemas tuh melihat Abang El, apalagi warga konoh dan ontik-ontik online yang setiap hari menunggu kejutan vitamin bahagia dari Abang L. <laughs> Doakan support dan tentunya dukungnya terbaik ya. Semoga kita juga sebagai fans sejati mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Amin. Kita masih menunggu kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu menggambarkan informasi terbaru dan kabar baik pastinya dari Klasti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.